keheran puasanya 30 hari ramadan tidak ada tanahnya selama ramadan tapi tidak sholat aku kok puasa kalau kau tidak sholat tidak ada kunci kebaikan itu adalah sholat tidak ada sholatmu puasamu langsung dihapus makanya sholat apa susahnya itu sholat enggak bisa kau berdiri duduk kok enggak bisa kau duduk baring